na na inta kasih sayang sama kau tan, dapat depupai baru kau datang dapat jari tengah terhadap tempat untukku Banyak suluh-suluh Sekarang kau deng dia tuh Sekarang satra akan dengar kau pun mulut busuk gigi jauh sudah karena sekarang kau bukan sepunya rusuk Sekarang kau minta balik Tapi sekarang saya sudah move on Dimana saat sama masih sayang kau Karena hati ini sutra datang untuk kau Kau datang hanya ciptakan luka di hatiku Mending kau sudah dengan kau pun mencari mau sujud minta pun sampai mono. cinta cinta maunya dapat lu lihrengko sekarang sudah galau baru ko mau datang minta kasih sayang sama ko pumentan dapat depu pahit baru ko datang dapat cari tengnya teh Suwara yang dulu ku marah Ku benci sewajah kau punya abotimu nafik seluduh Tui, ayo tui Kemarin kemana kau pergi ku sey Ku pergi deng dorang sana ku frey Suka lo budat tang ku faggy ku sey kasihan ku lucu ku say. Nanti si pacar deng marah otakku pakai pake jendang bodoh Ingat di lalu siapa yang suluh Pergi gas ku pergi termakan ego Dulu si kau ku ludah Ku paku makan ku ludah Ku tipe ya kamu deng nuska Maaf si pamit dia saat terpaut <SILENCIO> saya sama Ko, kok pumlu babu sutradar Dengko, mau sujud minta pun sampai mono cinta cintamu nya terpakuli Dengko. Sekarang sudah galau baru Ko mau datang, minta kasih sayang sama Ko pum mentan, dapat deput pahit baru Ko datang, dapat jari tengah terada.